Hai hai hai, siapa dari kalian yang suka belajar? Ya, setiap orang pasti memiliki keinginan menjadi orang yang pintar. Untuk menjadi orang pintar pasti akan membutuhkan proses belajar yang terus menerus. Proses untuk menjadi orang pintar ini dilalui dengan melakukan kegiatan belajar. Dalam proses belajar, memang dikenal juga dengan adanya bermacam-macam kegiatan yang kemudian memiliki corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena ragaman jenis belajar ini sendiri muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan manusia yang juga sangat beragam. Hasil dari kegiatan belajar ini dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi sob, selain kalian memiliki pengetahuan baru, Proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir menjadi lebih baik. Dan ngomong-ngomong soal belajar, baru-baru ini ada sebuah kejadian yang bahkan dari kejadian tersebut, tiga sekolah harus terpaksa ditutup. Kira-kira kejadian apa ya? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Setiap orang termasuk anak-anak memiliki hak dan kewajiban sesuai perannya. Misalnya saja ketika berada di lingkungan sekolah Karena terdapat hak dan kewajiban anak di sekolah sebagai siswa Hak dan kewajiban yang menyangkut dengan suatu hal yang anak terima dan harus dilakukan saat berada di lingkungan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan termasuk dengan keamanan siswa saat berada di lingkungan sekolah. Seperti yang dialami oleh seluruh siswa di tiga sekolah ini, yang bahkan dengan terpaksa harus belajar via daring atau online, karena kemunculan seekor harimau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terpaksa meliburkan tiga sekolah di Kecamatan Lubuk. Dalam menyusul laporan warga mengenai munculnya Harimau Sumatera di daerah itu. Bahkan sebanyak tiga sekolah diduga untuk sementara waktu, diminta melaksanakan kegiatan belajar mengajar via daring, demi keselamatan siswa serta warga sekolah yang lain. Dia mengimbau para siswa dan warga sekolah yang lain tidak melakukan aktivitas di kawasan hutan dan kebun sendirian guna untuk menghindari ancaman harimau. Warga yang melihat harimau muncul, diminta segera melapor ke pihak berwajib agar segera ditangani. Bahkan, ada seorang warga yang menyebutkan, jika harimau tersebut hampir masuk ke dalam kelas saat proses mengajar sedang berlangsung. Setelah beberapa hari, para peternak sapi di kampung Lubuk dilaporkan jika hewan ternak mereka telah dimangsa binatang buas. Mengetahui hal tersebut, tim BPK SD Aryaw keesokan harinya langsung turun ke lubuk dalam untuk melakukan pengecekan. Menurut hasil pengecekan, ada dua sapi milik pekerja yang dipelihara di area kebun yang berdekatan dengan kawasan hutan dan juga diduga telah dimangsa oleh harimau. Gak heran ya jika ketiga sekolah tersebut sampai diliburkan karena harimau tersebut juga terlihat kelaparan